Halo guys, Assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel channel Skaf, dan di video kali ini seperti biasa saya akan memberikan proses-proses yang seram seru lagi Oke, kita langsung aja. Simak satu persatu tulisannya. Kita kedua ya. oke lanjut ke yang ketiga. Lanjut ke presiden keempat, ya. Oke, lanjut ke versi yang kelima. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-7 ke, -tujuh, eh, ke ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-7 Oke okay, lanjut ke presiden ke-8 Okay, lanjut ke presiden yang ke sembilan ya? oke okay, oke lanjut ke presiden ke sepuluh Oke lanjut ke pres yang ke-11 Oke lanjut ke presiden ke-12 Oke, lanjut ke presiden ke-13. Oke ke presiden Oke lanjut ke presiden yang ke presiden kelima belas ya ke proses yang ke 16 <Sukai> oke lanjut ke proses yang ke 17 Oke, lanjut ke presiden ke- delapan belas. Oke lanjut ke versi ke-19 eh, ke Oke lanjut ke versi yang ke-20 ya Oke guys, mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.